Pertandingan antara Persib Bandung melawan Bali United di ajang Piala Presiden 2022 berlangsung seru dengan tensi tinggi. Persib yang menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api tampil dengan dukungan penuh dari para supporter. Akhirnya para pecinta bola indonesia bisa kembali menyaksikan pertandingan secara langsung dari stadion Setelah beberapa tahun sebelumnya, setiap pertandingan dilaksanakan di venue terpusat Serta tanpa dihadiri penonton karena alasan covid Pertandingan yang berlangsung panas dari awal laga Membuat wasit beberapa kali terpaksa mengeluarkan kartu kuning hingga kartu merah Bahkan pertandingan pun seringkali terhenti beberapa saat Dan hasilnya wasit harus sampai memberikan teman waktu hingga 8 menit di akhir babak pertama dan 15 menit di akhir babak kedua tambahan waktu sebanyak ini sangat jarang terjadi dan mungkin merupakan salah satu yang terlama dalam sejarah namun ternyata hal seperti ini pernah beberapa kali terjadi sebelumnya dan kali ini kita telah merangkum 5 pertandingan dengan tambahan waktu terlama sepanjang sejarah sepak bola PAOK FC versus Olympiakos. Jika kalian merupakan salah satu dari sekian banyak subscriber Suara Cinol, kalian mungkin tidak asing dengan PAOK FC. Tim kesayangan Bang Cinol ini pernah mendapatkan tambahan waktu yang terbilang lama kalau mereka berjumpa dengan salah satu rival mereka yaitu Olympiakos Piraeus di semifinal Piala Yunani 2013-2014. Pertandingan dengan tensi tinggi ini bahkan sudah panas saat pemain kedua ke baru memasuki lapangan. Supporter Pock FC menyalakan bom asap dan melempar benda-benda ke arah pemain Olimpia serta bangku cadangannya. Wasit kemudian memerintahkan kedua tim masuk lagi ke ruang ganti sampai situasi aman. Meskipun pertandingan tetap bisa digelar, namun kerusuhan supporter tak bisa dihindarkan sepanjang pertandingan. Hasilnya, wasit memberikan tambahan waktu 15 menit di akhir babak kedua karena selama babak kedua banyak perkelahian pemain Bahkan Pauk FC dan Olympiakos sama-sama mengakhiri laga dengan 10 pemain. Namun tak cukup sampai di sana, setelah pertandingan usai, supporter Pauk menyerang para penggauh Olympiakos sampai-sampai mengajar mereka ke lorong pemain. Simitsu Espos vs Vizal Kobe Dalam pertandingan Jelik musim 2018-2019, ada pertandingan menarik antara Shimizu S-pulse melawan Fisell Kobe. Dalam pertandingan tensi tinggi tersebut, tim tuan rumah harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor 2-3 hingga akhir waktu normal. Namun, panitia pertandingan memberikan tambahan waktu yang tidak biasa. Mereka memberi waktu tambahan hingga 18 menit. Uniknya, tim tuan rumah akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi tiga sama di menit ke 90 plus 14 melalui sundulan kiper Yuji Rokutan. Dan pemain Faisal Kobe, Wellington, sempat mendapat kartu kuning dan kartu merah di menit 90 plus 15 dan menit 90 plus 18. Namun, lucunya lagi, kabarnya wasit merasa bahwa temar waktu tersebut hanya 4 menit, bukan 18 menit. Bristol City versus Brentford saat Brentford bertandang ke markas Bristol City dalam lanjutan laga Divisi 2 Football League Inggris 2001, tamu waktu berlangsung 23 menit karena ada pemain yang cedera parah. Menurut berita yang diterbitkan The Guardian, penyerang Brentford yaitu Lloyd Owusu mengalami patah kaki dan dislokasi bahu. Ia sampai pingsan dan ambulan pun dipanggil untuk masuk ke lapangan. Ofisial keempat awalnya memberi waktu tambahan sekitar 13 menit. Tapi dikarenakan ada salah satu pemain yang cedera, maka periode waktu itu bertambah hingga menjadi 23 menit. Di pertandingan tersebut, Brentford menang dengan skor 2-1 dari Bristol. Burton Albion versus Burnmouth Pertandingan piala Kerbau antara Burton Albion melawan Burnmouth pada tahun 2019 mencatat sejarah sebagai salah satu pertandingan dengan tambahan waktu terlama. Dalam pertandingan tersebut, Lampu sorot di Stadion Pirelli terus-terusan padam dikarenakan ada pemadaman listrik di daerah sekitar. Sebenarnya, ofisial pertandingan mempertimbangkan untuk membatalkan pertandingan tersebut jika lampu padam sekali lagi. Tetapi listrik akhirnya dapat menyala dan pertandingan selesai dengan tempat waktu 28 menit. Sunderland versus Derby County. Dari semua liga sebelumnya. Mungkin kejadian ini adalah yang paling unik dan konyol. Dalam laga pembuka divisi 1 Football League Inggris musim 1894-1895, wasit yang bertugas memimpin pertandingan tersebut telat datang dan membuat pertandingan berlangsung tiga babak. Saat itu wasit Kirkham ditunjuk sebagai wasit utama di laga Sunderland versus Derby County. Tetapi dia tak bisa datang tepat waktu. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 waktu setempat dan Kirkham mengirim telegram ke panitia pelaksana bahwa dia baru bisa tiba sekitar pukul 17.00. Sekitar 9.000 penonton sudah memenuhi stadion dan panitia pertandingan tidak mau membuat supporter maupun pemain kedua klub menunggu terlalu lama. Akan tetapi, mencari wasit pengganti juga menjadi dilema karena komite liga belum tentu mau mengakui pertandingan tersebut. Akhirnya kedua klub mengajukan protes Lalu panitia pelaksana pun sepakat untuk menunjuk wasit pengganti dan menyerahkan keputusan akhir kepada Komite Liga. Terserah mereka mau mengesahkan atau tidak pertandingan tersebut. Wasit pengganti pun akhirnya memimpin laga hingga akhir babak pertama. Saat itu Sunderland dalam keadaan unggul dengan skor 3-0. Namun masalah kembali terjadi saat wasit utama akhirnya datang dan meminta pertandingan berjalan 90 menit di bawah kepemimpinannya agar dinyatakan sah. Derby County yang tertinggal 3 gol jelas setuju dengan keinginan tersebut Dan Sunderland tidak bisa berbuat banyak karena terbentur regulasi Dan keunggulan 3 gol mereka pun dianggap hangus oleh wasit Kirkham feel... Namun meski demikian, hasil akhir tetap pemihak kepada Sunderland Bahkan mereka menang lebih telak dari sebelumnya Sunderland akhirnya berhasil menang dengan skor 8-0 Dalam pertandingan yang secara total berlangsung selama 2 jam 15 menit tersebut I fall asleep, yeah I need you with me by my side